Halo, selamat siang sahabat dari Buitin Joya. Di video kali ini, saya sedikit ingin berbagi info. Di depan saya ini ada mesin fogging, lur. Mesin fogging Alfirman, oh, Alfirman, Firman dong, Firman Indonesia ini, tipe FF M180P fogging. Izin. Apa saja yang ada juga cara untuk mengoperasionalkan kita review, kita berbagi info juga berbagi pengalaman lur. Kita tunjukkan. Ini ada dua keran lur. Ini satu keran air, satu minyak minyak solar. Terus di sini ada tombol ini start ini apa ini uji pengapian. Nanti kita tes juga. Nih. Ini start. Ini uji pengapian. Terus di belakang di belakang ada dua tombol. Tombol untuk mematikan mesin terus ada lagi ini ada pompa pompa ada dua ini pompa untuk 12 volt ini loh. Guyang, baterainya ada. Guyu, baterainya nancamnya di sini. Mesa, mesa nah, Saja so, Arab. otor obat tangkinya. setelah itu nanti kita isi bahan bakar, terus kita isi bensin, terus kita coba untuk menyalakannya ini sarui karena ini, ini kita sama ini nah. terus gue apa? cara menghidupkannya seperti tadi di kompa dulu kalau sudah air sama minyak sudah. Jadi, kita, kita, kita. ini yang ada di Oke, Banyak yang